Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student, how are you today? I hope you are happy and healthy Senang sekali rasanya berjumpa kembali di pembelajaran SPDB kelas 6 Anak-anakku yang hebat semuanya, hari ini kita akan belajar dengan materi interval nada Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini Semangat, semangat, semangat Sebelum pada materi interval nada Maka kita perlu tahu dulu tangga nada Apakah itu tangga nada? Tangga nada adalah unsur yang membuat musik bisa terdengar merdu Tangga nada merupakan rangkaian dari not atau nada yang tersusun dengan jarak-jarak tertentu Tangga nada bermula dari satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si jadi semakin naik ke atas maka semakin tinggi bunyi nadanya tangga nada dibagi menjadi dua jenis yaitu tangga nada pentatonis dan tangga nada diatonis mari kita simak satu persatu dulu tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang punya lima nada yang berbeda penggunaannya bisa untuk musik tradisional maupun musik modern Tangga nada pentatonis terbagi jadi dua jenis lagi, yaitu tangga nada pelok dan tangga nada seledro. Musik dari tangga nada pelok punya karakteristik yang menenangkan dan punya kesan penghormatan. Tangga nada ini punya lima nada yang perbedaan jaraknya cukup besar. Sedangkan tangga nada seledro punya karakteristik musik yang menyenangkan dan lincah. Tangga nada ini punya lima nada yang perbedaan jaraknya kecil. Biasanya, tangga nada jenis selindro dan pelok digunakan dalam alat musik tradisional, yaitu gamelan Jawa. Selain itu, tangga nada selindro dan pelok juga digunakan dalam alat musik tradisional Bali, Sunda, Madura, dan daerah lainnya. Musik atau lagu yang menggunakan tanda nada pentatonis Mudah ditemukan dalam berbagai lagu tradisional atau lagu rakyat Tangga nada musik yang ada di daerah Nusantara Didominasi tangga nada pentatonis Contoh lagu daerah dengan tangga nada pelok Di antaranya lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah Lagu pitik Tukung dari Jawa Tengah Lagu Musa Asing dari Bali Lagu Macepet-Cepetan dari Bali juga dan lagu Karatangan Pahlawan dari Jawa Barat Contoh lagu daerah dengan tangga nada Selendro diantaranya lagu Lir-Ilir dari Jawa Tengah Jublak-Jublak Suang dari Jawa Tengah, lagu TKT Dipanah dari Jawa Tengah Lagu Keraben Sape dari Jawa Timur dan lagu Cing Cangkling dari Jawa Barat Lanjut ke tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang punya 7 nada berbeda dalam satu oktav 7 nada inti ini lalu diakhiri dengan satu tanda pengulangan. Tangga nada ini dibagi menjadi dua jenis juga, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang umum digunakan dan punya nuansa ceria serta menyenangkan Sedangkan tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang bernuansa sedih dan melankolis Selain lagu anak-anak, tangga nada ini juga digunakan dalam lagu daerah Contoh lagu daerah dengan tangga nada diatonis mayor Misalnya lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara Timur Lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua Kampuang Nanjau di Matu dari Sumatera Barat Lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan Dan lagu Burung Kakak Tua yang berasal dari Maluku Lagu daerah dengan tangga nada minor, contohnya lagu Es Lilin dari Sunda, lagu Pisau Surit dari Sumatera Utara, lagu Cekat Cekat Tiga Lingga dari Sumatera Utara, lagu Kole-Kole dari Maluku, dan lagu Olesio dari Maluku juga. Seperti apa lagu-lagu Nusantara tersebut? Ada satu dua judul yang mungkin asing bagi kalian. Nah, tegas kalian adalah mencari tahu secara mandiri ya, bagaimana seperti apa lagu-lagu Nusantara yang sudah usah sebutkan tadi. Setelah kalian paham mengenai tangga nada, jenis-jenis lagu, contoh-contoh lagu, sekarang kita lanjut ke interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain. Interval nada terdiri dari tujuh nada yang bunyinya berbeda-beda. Susunan nada yang bertingkat-tingkat disebut tangga nada. Setiap tingkatan tersebut memiliki interval nada. Contoh interval nada diatonis mayor yaitu satu 1, setengah, satu 1, setengah. Interval tersebut digunakan pada nada C mayor. Antara satu nada dengan nada lain ada yang memiliki interval satu nada. Namun ada pula nada-nada yang memiliki jarak setengah interval dengan nada lainnya. Perhatikan gambar berikut. Jarak antara C dan D bernilai satu. Sementara nada E sampai F dan nada B sampai C bernilai setengah Hal tersebut terlihat dari tuts pada gambar pianika di samping Jarak antara tuts putih ke tuts hitam bernilai setengah nada Jarak antara tuts putih ke tuts putih bernilai setengah Dalam interval nada terdapat nama-nama jarak antar nada pada sebuah selang nada Mari kita bahas satu persatu Interval Nada prim Untuk interval nada selang nada 1 sampai 1 Interval nada Dari nada ke satu ke nada yang sama Misalnya dari nada Do ke Do Nama yang kedua yaitu second Untuk interval nada selang Nada 1 sampai 2 Interval nada dari nada ke 1 Ke nada kedua Di atas atau di bawahnya Misalnya dari Do ke Na, Nama nada Ketiga yaitu third untuk interval nada selang nada 1 sampai 3, interval nada dari nada ke 1 sampai ke 3, misalnya dari nada do ke mi. Berikutnya, yaitu nama nada quad untuk interval nada selang 1-4 interval nada dari nada ke 1 ke nada ke 4 di atasnya misalnya nada do ke val re ke sol, mi ke la dan sebagainya nama nada queen untuk interval nada selang nada 1-5 dengan interval 5 nada nama nada berikutnya yaitu sek untuk interval nada selang 1-6, interval 6 nada dalam nada septim untuk interval nada selang 1-7 terakhir, nama nada oktav untuk interval nada selang nada 1-8, interval 8 nada nah selesai sudah pembelajaran kita hari ini sudah dikumpas mutas ya tentang tangga nada dan juga interval nada Pelajari kembali, dibuka kembali dari video yang pertama. Jika kalian masih belum paham, oke, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ingat pesan ustada "Don't forget to cry on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard." Oleh speaker Vivo ya, dari yang tidak kalah penting lagi, pandemi belum berakhir. Selalu menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga. Dan stay at home ya. Terima kasih anak-anak semuanya untuk hari ini. Pelajari kembali, semangat! Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.